Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Yang ini saya akan promosikan ini batu aki ini. Ini adalah batu kecubung, kecubung ungu ya. Ini warnanya ungu, Anda bisa lihat. Ini harganya 175.000 ribu, kita jual cepat. Ini ringnya monel. 175.000 ya, bisa biar di tempat nah, atau COD. Ini motifnya kayak gini. Memorial, arengnya ring 8, lebih satu gini. Ini udah ada memonya, nah, Anda bisa lihat. Dan ini memonya bisa dicek online. Di bevisnya ini, induk internet, kita memasukkan ini nomor ini, Registrasinya samakan. Ya. Ini untuk dimensinya 16 x 12 kali 6 mm Ini untuk beratnya 9,55 Ini untuk Registrasinya 31 Desember 2021 Kita bisa ini seperti ini untuk pejubungnya Oke terima kasih Terima Cukup kasih Ingat ini harganya Rp1.75.000 Bisa bayar di tempat Atau COD Untuk pemasangan Anda bisa chat Nomor yang sudah terlihat di video ini Atau tinggalkan di kolom komentar Oke terima kasih Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh